Halo, selamat siang, selamat sore, dan selamat untuk kita semua, dan selamat merayakan. Selamat Idul Fitri bagi saudara-saudara yang merayakannya. Oke, pada video kali ini, saya akan review hasil hunting saya singkat tadi, dimana setelah Lebaran saya mendapatkan beberapa item terutama masih ada hot item yaitu Toyota Tacoma dari Matchbox gitu ya. Nah di sini eh, bagian depannya logo Toyota nih ada di sini ada tulisan Goodrich BF Goodrich terus ada tulisan Tacoma ini ya, khususnya Takoma itu dan tampunya juga menarik gitu ya. Terus tadi nah, di belakangnya ada peserta koma. Nah, seperti ini gambarnya. <tuh> nah, ini eh, termasuk ada langkah juga ya di gantungan ya. Ini saya jarang sekali dapat ini gitu ya. Pertama ini saya dapat sekali di eh, Alfamidi. Mid, gitu itu ya. dengan harga 23.000 karena masih ada promo gitu ya. dan saya syukur sekali bisa dapatkan ini itu. Gitu. Terus yang kedua saya mendapatkan ya ini custom 564 truck ini edisi Hot Wheels Stars and Stripe ini dari saya dapatkan di Indomaret kalau kemarin ada edisi yang lain sekarang sudah ada edisi Hot Wheels Stars and Stripe gitu ya Nah di sini saya dapatkan termasuk kostum custom 564 truck ini termasuk fokusan saya gitu ya karena di sini memang ada beberapa uh, item gitu kan. Di sini ada Ford Fransero terus ada Pontiac GTO, ada Dodge, Dodge Challenger, ada Corvette, ada Pontiac Firebird, ada Ford Mustang GT custom 5.6 Ford truck, ada Muscle Spider. Nah, sepertinya yang Ford Ranger itu juga keren nih tadi, cuma enggak ada aja ya. Nah, tapi di sini karena uh, custom 5.6 Ford ini termasuk Fokusan saya jadi saya ambil gitu karena memang saya sudah pada beberapa fokusan nah, di sini bintang-bintang keren juga ada seperti itu gitu nah, ini seri terbaru dari yang ada di Indomaret itu. oke karena uh, saya sudah ada beberapa fokusan juga di sini edisi seri podcast custom ini nah ini yang kemarin saya beberapa waktu yang lalu saya dapatkan di Indo format ya yang lagi promo 15.000 default 6 custom mana for track ini karena ini fokusan saya gitu ya terus ini juga ada edisi yang warna hitam ini for track yang hitam itu memang sih polosan banget tapi di sini ada sih ya gitu ya terus ada juga fokusan yang lain di sini edisi masih uh, port truck ya ini ada hot wheels tulisannya hot wheels polosan juga Jadi ini tadi yang warna hitamnya ya. teman memang velgnya rada beda gitu ya oke terus ada lagi fokusan saya ini yang warna abu-abu, color, custom 56, force track, juga tadi, tulisannya Hot Wheels, terus ini ada THR, reguler ini regulernya, ini ada logo, logo regulernya, logo api, sini tapi reguler, nah, oke, tadi yang ini warna abu-abu, ini warna hijaunya, hijau tua, kalau dia beda. Nah ini fokusan saya seperti itu. Nah dan tadi yang terbaru adalah ini fokusan saya yang terbaru. Avista. Nah, sahabat Akoma juga. Oke mungkin itu aja yang bisa saya bagikan ke teman-teman review. Terima kasih yang sudah mampir ke channel saya jangan lupa dukung channel ini untuk bisa menyajikan sesuatu yang menarik juga terima kasih bagi yang belum subscribe silahkan bantu subscribe di pojok kanan bawah Seperti itu. oke mungkin itu aja nanti akan saya selesai dengan yang lain oke sampai ketemu di video saya berikutnya bye bye